Jangan dikira sakratul maut itu mudah Jangan dikira Nanti saat peristiwa itu terjadi Akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat Jika terbiasa dia berbuat maksiat Maksiat akan ditampakkan dalam benaknya Membuat kacau keadaan pikirannya Diganggu kemudian oleh setan Itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau Mulutnya sering mengacau Tindakannya tidak terukur Kadang pukul sana, pukul sini Kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya Itu tidak mudah tapi ada orang-orang yang ketika akan Allah Allahu Akbar. Ya, sekali kata Nabi, bagikan mengeluarkan satu rambut ya, yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Tinggal narik bahasa Qur'annya surah ke-8, suruh 9, ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutma'innah. Hei jiwa yang tenang, jadi tenang aja. kedatangan malaikat, Assalamualaikumussalam. Tenang aja. Ada apa? Pulang yuk? Ayo. Selamat menikmati!